Semangat buat Ramad Thank you guys Semangat aku telat Enggak Faiz James Makasih Faiz James Satu jutanya Terima kasih banyak ya Dimade, Makasih Imade dan Ih eh, bisa loh Kamu so pernah main sebelumnya Di tetangga Oh uh, Thank you Jemian Kembar beda bapak ibu Anjay Makasih Ki Maluk kalau amat Kembar banyak orang yang bilang capek muka mirip sama kamu. Itu beda. Beda. Kenapa, <laughs> nabrak Halo, Mat, kamu keren dan keluargamu pasti bangga. Halo, Rahmat dan Bang Winda. Halo. Ya, polisi kejar lagi. Hah? Itu tuh, kalau kalau kelap-kelip. Ada-ada. Oh, aman aman aman aman. Semangat, Amak. Semoga jadi orang sukses. Amin. Eh, aku udah game mobil-mobil tabrak seru. Yang berdua ada sih petualangan sih Semangat buat semuanya Makasih hey, polisi. Fancy Polisi-polisi kabur-kabur-kabur Halo Mat Doain aku tes lancar Tuh ada yang minta doa Mat Ada yang minta doain Wih wih wih Dah, fokus Ntar guys Lagi fokus main guys ya nah. Thank you Irwan uh, Moga bisa membantu Yo bisa yo thank you masyarakat kasih teman-teman sekali lagi ya. Ramatnya juga pasti berterima kasih. Cuma gue wakilkan dulu. Makasih semuanya yang udah ikut donate. Nggak abis-abis. Semangat, ramat. Amin. Wih, uh, lampu merah dia berhenti. Bah, <tuh> bagus itu. Ah jalan. lampu, Wompok jalan, gerbang. Semangat, ramat, dan makasih Bang Winda, Bang Magna, sudah memfasilitasi. Terima kasih Mas Doni dan juga Beasiswa 10.000 yang sudah mempertemukan aku sama Ramat ya itu telpon, saya biarjo, saya biarjo, saya Oh mau ngangkat? Tapi tetep, siapa yang telpon? Game game. Bukan orang beneran game. Oke sih. betulan. Ramat kira orang betulan. Iya. Oh betulan mau diangkat ya. Bagus banget Ramat. Terima kasih Gaben. Ah bagus mobilnya keluar keluar api api kan bagus polisi polisi itu bukan itu bukan polisi bukan polisi itu kalau polisi perdisang <laughs> nah, nah. thank you angga setiam baca dong bang makasih angga ya